abang. Ya Allah. Eh. Susahkan abangnya. Tak susah mana pun abang booking ni kau bayarlah sendiri. Panjang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi <laughs> dengan saya Andy di channel Andy Tekan Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa sih ceketnya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy kali ini kita akan melanjutkan lagi uh, untuk mereaksi ceramah toda'wa dan motivasi dari Ustadz. Syamsul Debat cuy ya Ustadz favorit saya cuy uh, Saya bagi tahu kepada kurang lagi ya sebelum kita lanjut Mungkin kalau kita mereaksi ustadz itu Banyak kalimat atau perkataan ustadz Atau ceramah dakwah atau motivasi ustadz itu yang Hampir sama Sama pembawaannya juga sama gitu ya Tapi begini cuy kita nggak bisa fungkiri itu, karena Ustadz itu dalam satu hari bisa dua kali uh, memberikan motivasi di tempat-tempat yang berbeda. Jadi yang di-upload di Youtube ataupun di Facebook itu paling banyak yang sama gitu ya, sama. Nah, mengapa saya memberikan banyak waktu dulu untuk mereaksi Ustadz? Karena itunya cuy, video saya sebelumnya pasti Ustadz sudah uh, memberikan motivasi seperti itu, dan di video kali ini juga pasti ada Pasti ada, cuy. Tapi menurut saya, ya, bagi saya, bagi saya itu nggak jadi masalah gitu ya. Itu nggak jadi masalah buat saya karena makin sering saya reaksi ustad dengan eh, motivasi yang sama, itu makin terekam di otak saya, dan itu jadi pengajaran buat saya. Oke, okay, saya harap kurang paham lah. Saya nggak bisa membahasakan ini dengan cara baik ya. Tapi saya harap kurang bisa paham apa yang saya cakap cuy Dan sebelum kita lanjut, saya berterima kasih buat korang yang sudah support adik saya ya. Dia gembira banget sih Dia gembira banget sampai apa namanya girang banget waktu uh, banyak tiba-tiba banyak yang follow dia di YouTube gitu ya. Dia dia gembira banget dan banyak yang menyebutkan nama saya juga di situ dan Waduh satu uh, hal yang membuat adik saya itu gembira gitu cuy Dan saya berterima kasih banget buat koran cuy ya Oke kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja cuy Dan langsung aja jom kita tengok video ceramah dari Ustadz Syamsul Debat Saya di disini memilih video yang belum sama sekali Memang saya dengar di ceramah Ustadz atau uh, apa namanya motivasi Ustadz cuy Kalau soal kelakar ya itu bonus Sekali lagi itu bonus cuy ya Jadi saya sertakan link uh, Videonya di bawah cuy ya Sekaligus Kalau korang memang fans banget sama Ustadz Syamsul debat Korang juga bantu support gitu ya Oke okay. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke di acara ini lagi kali itu ya. Acara, kalau kita lihat dari bangunan di belakang itu kayak, acara tempat-tempat meeting gitu ya. Tempat kerja ke atau perusahaan ke? A'udzubillah binasyaitanirajim. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. alladzi al -ra al al sadri amri Syukur kepada Allah Subhanahuwataala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengasi banyak diucapkan kepada saudara pengusaha acara Yang berbahagia Puan Diana, Puan Baba Balkis. Puan Balkis, Tuan Sabli dan siapa-siapa. Ya siaplah salutasi ni. Ayuh senang baca kan satu apa lah VIP lah diri kehormat kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Tuan -tuan alhamdulillah puan-puan bapa-bapa seperti biasa buka -buka. dalam program ceramah di jabatan-jabatan kerajaan ni oh jabatan kerajaan <coughs> memang bukanlah satu perkara yang senang sebab kita berpegang kepada prinsip mempertahankan tempat duduk belakang <laughs> Walaupun tempun, ada tempun, kosong tempun. di depan, sanggup duduk dekat meja jamuan tu. Takdelah tanya jangan tengok jalan. ni contoh, ha, contoh, ha, contoh. Jadi hari ni saya rasa sangat teruja sebab ni first time saya datang dekat uh, kompleks Muzaan. Oh, first ni. time, wah dia punya parking pun <laughs> banyak eh uh, pun tak dibenarkan parking kat atas <laughs> sebab Asia ada satu kereta vios tu parking kat parking khas tu vios tak siapa dia <laughs> bos itu kali bos bagi signal dia betul bagi tekanan kepada kereta pencamah tu tepi keluar kau keluar kau dia tu pula ya tak apa lah kita kita redha rupa-rupanya ...baru saya tahu, rupanya ni bukan bangunan... ...milik penganjur. <laughs> <Yeah>. <laughs> lift pun bukan sebarang lift boleh naik. Lift nak tingkat bawah, menghadap kiblatnya. <laughs> yang lift, lift belakang ini tingkat satu dan kat atas. Kan? Bangunan ini uniklah, unik. Macam mana pun yang paling penting adalah... ...hasrat kita hari ini. Kan? Kita berada di dalam majlis ilmu... ...yang mana Nabi sebut... Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu hmm. Maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga Amin amin. Jangan lupa hashtag, hashtag. Pergi syurga balik hari Macam <laughs> tu. Nah, nah. Jadi betul, betul. hari ini Tuan-Tuan Umarul Selian Kita bercerita tentang penghayatan ibadah dalam pekerjaan kan? Penghayatan ibadah dalam kerja Jadi oh, kita tengok dalam kan kenjilaan orang bekerja ni Daripada dulu sampai sekarang Tak ada siapa yang tak suka bekerja. Semua orang suka bekerja. Yes, Tapi orang paling suka duit. hari ini. Sebab hari ini hari Jumaat. Kenapa hari ini paling dia suka? Sebab ada ceramah. Maknanya tak payah kerja. <laughs> <tul> Dengan ceramah ya. <tul> kan? adalah sahajanya. Kegilaan orang bekerja sampai kan ada orang... Pernah tak kita minta cuti Kita lulus cuti dan bila kita duduk kat rumah Kalau aku kerja pun elok hmm. Pernah kan itu, hmm. itu biasa Saya pun pernah duduk di tempat tuan-tuan dan perempuan sekalian Saya pun dulu penyewa awam Saya dulu legal advisor Merangkap pengarah dan undang eh, Pengarah dan undang, undang pak dan Tapi dah besara, dah dekat pesara Tunjuk kat hotel dapat 10% hmm. Hmm. Tapi hotel, saya silap hotel malam tadi dua. Hai koncing aku lagi laju beri shower <SILENGALAN> Gila <Lagi low> betul. <SILENGALAN> ya, <rupanya> dia, <SILENGALAN> dia, tapi memang murahlah hotel tu, saya tak nak sebut lah hotel mana. Memang hotel tu murahlah. Oh. <SILENGALAN> Lif pun tak ada. Dia memang orang kata berzuhudlah kan. <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> lift Lif tak ada, sarapan pun tak ada, dunia semua tu, Ustaz. Iyalah. <SILENGALAN> <SILENGALAN> oh, <Yalah>, betul lah. <SILENGALAN> Alhamdulillah Alhamdulillah ha. Yang penting pagi ni uh, Saya dapat sampai awal Sebab hotang penghayatan kerja sebagai satu ibadah Maknanya ibadah ni takkan ada benda tak elok dalamnya Benda baik Saya sebut pasal kegilaan Tengok ha, bagaimana kesungguhan orang lain bekerja Yang bukan Islam Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak macam tu Kesungguhan Kesungguhan orang lain bekerja Pernah dengar tak kerja kedai kita tahu 9 to 5 <laughs> yang kita pernah dengarlah 9 to 5 9 to 6 8 to 5 contohnya di China dia mengamalkan konsep kerja 996 996, 996. 9 pagi 9 malam 6 kat 6 hari seminggu dia kerja macam tu setiap hari mana hari Ahad dia cuti hari lain 9 pagi 9 malam 9 pagi 9 malam oh sifsi sifon kan? sebab dia nak bersaing dengan kuasa besar jadi, memang sampaikan ada yang mati disebabkan tekanan kerja. Tapi, lebih ramai lagi orang mati kalau tak bekerja. Itu dia. Ya. Kan? Sebab apa? Cuba tengok hari gitu Bila datangnya PKP. Hmm? Tak ada sampul sangka. Saya pun hari itu ingat gone dah aku ni. Man, tak ada dah cerama fizikal dah ni. Kita pun terpaksalah menyesuaikan diri dengan cerama di rumah online carilah tarik pasu bunga mana yang elok sikit. Kalau patu kat sini line tak elok, line ni tak elok. Tu lah line yang tulah yang uh, stroke tu mix tu ah uh, tu. Ah uh, kan tu uh, kan tak apa-apa tak apa kuat sangat kan. Jangan berbanding pada yang file tu. Ha uh, cetulah. Dak uh. nah, dia tak nak sebut betul-betul sebab dia tak tajam macam kita hari ini. Uh, jenuh, uh, kan, disemong, ni. Ha jangan tu lah. Tak disponsori ternyata. Sampai kadang-kadang tepi bila air letak pasu tu sebab kat situ yang lain tiba-tiba clear. Dia tak menentu kan teruk betul dulu tak tahu lagi itulah telefon call itulah telefon live saya pun pasang sendiri faham saya pun berlari saya tekan saya pun berlari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh macam mana motivasi untuk kebenaran pendidikan pengajian tinggi 2 jam macam mana rupanya kamera tak on cakap seorang-seorang 2 -seorang. jam bayangan lepas tu orang tak bertajaknya tu Aduh, di call call ke iphone -kel. kita tak nampak macam tu skrin tu belah mana. Jadi kamera belakang, tanya, belakang ya, bukan kamera ini. depan itu. Dan akhirnya petang tu kena ulang balik ceramah yang sama. Dan petang tu dah tak ada la motivasi ni, tak ubah macam pengumuman lagi nak puasa. Assalamualaikum. Jadi kita sebagai penyiar awam. Wow. <laughs> kan? Nah, jadi itulah ujiannya. Dan bila sampai satu tahap PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3 yang paling kita nak dengar, pengumuman kan? <laughs> Dengan ini, dimaklumkan bahawa PKP dilanjutkan. Wih, mirip A banget dia. Kita potensi. Sampai bila macam ni? Sampai bila macam ni? sampai bila? Barulah kita sedar betapa susah dan azabnya kerja di rumah. Betul tak? Lelaki tak layak jawab benda tu. <laughs> Orang perempuan je boleh jawab betapa azabnya. ni. Baru nak buat kerja? Nak susuk? Anak kecil ya, Buddha pun dia masih kerja, kecil. Mama saja kuantan penyapah pun. <laughs> mana ada mak-mak ni? Mak tak ada, mok mok tak ada. Mama, mama, mama. <laughs> Kejap lah, nak susu, nak susu. hei, buat susu, banco. Nah, diam. Jangan kacau. Mama banyak kerja. Hari ni lah apa? Ni sekol lagi. <laughs> Betul kan susah. Ya. Semua orang terbabit walaupun chief EDO. Hmm. Sama sekali kan. Tak tahu pula chief EDO dah direngkahkan jadi kadoh. Ya. Oh, <laughs> tu. Hmm. Saya dulu PU. Ha, tak ada panggil PU. <laughs> Dia cantik tempat lain lah, kan. Betullah. Tapi betul. Susah kita baru kita tahu nikmat bekerja susah kita melainkan kita kena stationkan kerja station dengan tempat kerja. Anda dengan anak-anak PDPR lagi. Kan PDR. Dalam perangai budak-budak sekarang ni ya Allah wabah. Cikgu-cikgu tu mengadu kan. Kesian pening kepala. Kelas apa yang datang hari ni tolong respon. Cikgu tengah semangat ni kri kri. kri kri. Ada tu gamak kepala jambat tu kan muka tak keluar tutup kamera. Klik-klik. Kenapa tak on camera? Dah habis data. Itulah alasannya. Yang mana, Minta maaf cakap lah, perkara yang tak sepatutnya terjadi pada tahun 2022. Dasar IT kebangsaan daripada tahun 1980-an dah dilancarkan. Kalau saya lah menteri hmm. pelajaran, saya akan umumkan bahawa kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Oh, ini judulnya, Cik. Kita akan wujudkan skim pinjaman tablet setiap satu tahun satu tablet. tablet hak milik kerajaan dah siap install buku teks dalam tu sampai form 5 Wah, itu lumayan modern sih kalau nak rakam bagi ke menteri pelajaran pun saya tak kisah tak lah bagilah dan begitu juga saya umumkan berdasarkan MM saya bagi tempoh sampai bulan 12 untuk pastikan semua taman-taman perumahan dan kampung-kampung diwujudkan wifi percuma tak adalah budak tu cakap dah habis data dah habis data Man. Gak masuk diakal juga sih ya. Kalau kita berbicara ini kan sudah modern banget gitu ya Dia orang tu semua bayar tau Kerajaan tau Yang pasang pencawang tu kena bayar Yang tahulah saya kerja Saya yang draft tu agreement ni semua Saya tahu dia kena bayar Sejumlah amount Dekat, dekat penyambat daerah pun kena bayar kan Mana yang pasang saharam tu Kita boleh untung kan Dia buat untung berjuta-juta Takkan tak boleh bayar Betul tak Jadi Settle ini kat rumah, Ya Allah Azab mencari lain. Lah, ilaha Allah, kan? hmm. Tapi itulah dia. Disebabkan kita tengok bab 996 tadi orang tu bekerja teruk. Di Cina jangan cakap, di Cina. Bayangkan dia orang, bekerja macam mana. Dia kata dia ambil dulu, satu ketika dulu, radio besar mana. Dia beritahu. Dia bagi dekat staffnya, ni ambil batu ni. Nampak tak batu besar ni, ambil polong buat radio besar ni. Dia orang tak ada sebut. Alah, macam mana? Gila pun. Ayau, macam mana nak buat? Kita orang Melayu. Eceh, dia ceramah kita akan berlangsung dekat Komplek Turan Zat. Kenapa tak buat kat sana? Kenapa tak buat kat sini? Rumah nak ada. Eceh lah, Eceh. Adalah parking susah nak jalan jauh. Eeeh. Contoh lah, contoh lah kan. Contoh. Saya agak ni tak bukan bukan pejabat daerah Kuantan ni. Dia lain. Dekat New Zealand. lain lagi. Tak, dia akan mengungut. Manusia ni memang macam tu. Dia mengungut eh. kan. Manusia ni memang dilahirkan berke kalau kesah lagi kikir. Tu. Ada je benda tak kena. Hari tu pula puasa tengok okay, mengungut. Oh, yang di ini ya di video kan dia Kenapa kali Malaysia raya hari Selasa? Indon, Brunei, Isnin. Besa hmm. ke bulan yang kita tengok? Malah. Sekali umum raya Isnin, malah juga. <laughs> kenapa Raya Isnin saya beli lemang dekat Jalan Jelbu dekat Semban tu Baru, ramai orang mana? entahlah Ustaz dah tak tentu dah mana buluh mana lombang lah ramainya orang Raya Last Day tu kan tiba-tiba rasa -tiba, Raya esok tu kan kelakabut semua kena timbalah sejak bila kau bergantung pada kalendar kuda nak Raya daripada dulu daripada kecil dulu kita memang dengar pengumuman esok Raya ke tidak kan dengar lah pengumuman tu betul-betul ya. jadi kerja kita mungut-mungut Macam tu juga, dulu daripada kecil kan, oh. kenapa nak ke sekolah? Dulu nak sekolah, sampai oh, kandilu ke sekolah. sekolah, setarikat. Pernah masuk sekolah, tangan kat, tangan jatuh, tangan kat, menangis tak, nanti sekolah. Inilah tension, rambut sikap belah tepi. <laughs> Lepas tu berpendak, apa-apa, berkepuh yang mak dia elok kata. Yang mudah tu bercampuk campur kan. -campur. Kenapa nak ke sekolah? Nak masuk rejah satu, nak masuk rejah satu. Sekali dapat masuk rejah satu kenapa nak masuk dia satu Bertahap dia ya. jadi yang paling kecil siri kenapa abang-abang sini tu semua tak puas hati macam nak anar-anar kau paha kau paha tak sabar nak habiskan neraka bila dah habis neraka yes merdeka di saat merdeka sekali kena masuk tingkat satu dulu dah dah 6 lagi best baru nak tahu sekolah rendah lagi best ha itu kau sibuk nak dengan neraka masuk tingkat satu sampai form 3 Dulu ada SRP, PMR, PT3. Lepas tu aku pun tak tahu lah. Sukati dia lah. Kejap buat jab tak. jawab melantak gaul <tuk> lah. Pening mela. Budak ni kejap. Sini jab tak kan. Tapi tu. Merdeka yes habis. Lepas ni kita masuk. Menengah atas. Lepas menengah atas. Menengah rendah lu lagi best. Sekolah rendah lagi best. Akhirnya SPM. Yes. Tak nak fikir apa dah. Wey. Kita tak nak fikir dah. Kena masuk universiti. Aduh. Dulu sekolah lagi best. Mereka. tu tu manusia bila habis universiti yes tak payah fikir apa dah pagi nak kerja nak kerja hmm, nak kerja nak kerja itu dia susah kenuri doa selamat jemput orang kampung Alhamdulillah Alhamdulillah si Diana dah dapat jadi DO Chief EDO eh, ah, ah, ah. Alhamdulillah taniah tau macam tu kan macam tu kan contoh nak contoh buat doa berlaman kenuri kan masuk je kerja kenapalah aku kerja Ingat yeah, juga. Lambat <laughs> tu bila dah kerja ialah pancakat lagi hari ya Allah kenapa pancakat ni aku kenapa ya Allah saya bila saya dah bersara lain macam lu. <laughs> macam. Bangang kejap. <laughs> Sebab dah biasa tiap-tiap pagi kerja pancakat, tiba-tiba pagi tu tak kerja pancakat, membangang kejap jangan <laughs> tahu nak apa tu. ajak member binum member semua kerja. <laughs> kan? Lepas tu bila dah kerja kan? Bila Bilalah nak kahwin? Ya, yeah, kahwin. lagi like kan kan dah kecil dah boleh kahwin lah tak nah, boleh lah tu nak gundai tak lama lagi eh? yang sebut lah <laughs> bila dah kahwin kenapa aku kahwin <laughs> baru tahu perangai jantan ni macam ni baru tahu bini aku la'ilallah kat luar lawa sangat ayu-ayu betul-betul bila kau rumah macam ni ya, la'ilallah <laughs> baru tahu penyesalan zaman menikah lepas tu bila lah, nak mengandung kan tegak ni uh. eh. siapa yang belum mengandung jangan. jangan risau relax on the way ha, sabar Ah, best sekali kau mengandung masa tak berhenti. Kau jangan tengoklah. Tak tambah. Jangan jangan bang, kita boleh tertekan lagi susah nak pregnant. Relax, tenang, doa dengan Allah, relax je. Maknanya kita boleh tengok ayang, pergi tengok ayang je cukup. Pergi tengok jurusik park yang bagus tu boleh tengok. Oh, yang mengandung nak boleh tengok suri spa tu. Kau nak muka Indonesia kan main-main. Orang Melayu kan percaya kenan-kenan, tak babe kenan kan. nak mengandung sekali mengandung, kenapa lah mengandung? Azabnya mengandung, pergi tekan lift tu. Lift ni ada Tak ada butang kosong Dia tak kosong Masih nak kan? Lift ni ada yang kosong Ada yang satu tadi kan, tu, ha, kan? Aku ingat tadi Nombor telefon 012324566 Cantik betul nombor telefon kan? Canya, tu, dekat, kan? Nah, okey lah kan? Lepas tu bila lah baby ni nak keluar Bila lah baby nak keluar Bila baby tu keluar Kenapa lah kau keluar kena bangun pula buat susu dia tengah malam tengah malam ya Allah yang jantan membuta je macam laki laki dia laki dia. Ya membuta bilalah baby ni nak bercakap kan bilalah baby ni nak berjalan bila baby ni nak bercakap bila benda tu nak boleh bercakap kau diam boleh tak susu benda tu dia Bila anak banyak tanya kau marah kau dulu kau suruh dak tu cakap tak sabar dengan dia cakap kata mama ya Allah ni pakiramu Ya Suhu nak tu menyala. Sudah tu budak belagi duduk-duduk duduk-duduk. itulah dia manusia. Nak bagi kita tak pernah tu. Nak sangat naik pangkat. Bergaduh. Yang setan-setan ngamai -setan pula keliling. Kau naik, itu yang kau naik weh. Itu yang menguasakan tu. hati. Aku tak fahamlah. Apa yang bos-bos kita nampak pada dia tu? kau weh ya, ya, ya. yang sebenar yang cakap tu tak puati dia tak ni <laughs> dia pandai pindahkan kau orang lain dia <laughs> ternyata dia ya. aduh itulah dia penghayatan ibadah patut tak ada unsur-unsur ini dia. realita banget dan sih. bila kita sebut realita tentang nilai kecil yang baik sudah tentunya nilai kerja yang berintegriti apa maksud integriti <laughs> jangan risau kalau saya tanya saya akan jawab semula Bila tanya korang, tadi gelap elok. Bila tanya semua koma. Darah tak jalan. Darah tak sampai ke otak tu. Tentu tiba dia contoh. Tadi kanlah. Itu yang pasal. Ah benar koma itu saya enggak bisa tahan sih. Walaupun saya sudah Dengar berapa kali tetap saya gitu. ngakak. Integriti ini adalah segala perkara perkara yang baik itu adalah integriti. Kita jangan keliru bahawa integriti itu adalah nilai rasuah saja. No? Semua rasuah adalah sebahagian daripada unsur integriti. Semua benda-benda baik, keutuhan, ketulusan, kesempurnaan, itu semua adalah nilai-nilai integriti. Kalau dalam kamus Oxford, Oxford Dictionary bermaksud integritinya adalah the state of being whole and undivided makna diskap menyeluruh makna telus terang contoh saya pernah tengok dalam mahkamah puan mahkamah saya tak nak sebutlah nama hakim magistrate tu bila disebutkan ah kes yang ni lawan yang ni semua berdiri lepas tu hakim tu sebut saya mohon satu penangguhan kes saya minta kes yang ini ditangguhkan kerana saya tidak boleh menghakimi kes ini kerana pihak anak guam pihak apa ni pihak penakwa atau ah, pihak pembela diwakili oleh uh, oleh suami saya. Suami dia rupanya. Mewakili pihak tu. Dia kena ambil keputusan supaya tidak dipersoalkan integriti. Walaupun dia buat keputusan memang ikut merit macam mana, yang terbaik orang tetap akan cakap. Laki dia. Betul ya. Orang akan cakap kalau di ini ya, ah, dunia Bentuh, bekerja seperti itu je. Jadi pengarah dulu. Bayangan yang paling susah sekali eh, Puan Diana, Tuan Zamri eh bila ada jawatan kosong buka kat pejabat kita masa tu semua mengaku sedara kita <tuk> ya, <tuk> dia memang bersedara dengan orang yang duduk dekat kursi yang paling mahal dalam Dewan ni dia pandai kursi ni mahal ni Bandingkan dengan kursi you all <tuk> you, you all jangan bertikai dia sedap lah kursi dia ada pemegang baldu duduk sedapnya <tuk> hmm. tak kursi depan ni penuh tanggungjawab Nah, <tuk> yang belakang lagi itu. belakang lagi uang tanggung jawab <laughs> dengan harapan kau balik kau nggak perasan itu ternyata punchline nya cie gue jadi perasan gitu tapi yang dicakapkan ustadz itu benar-benar realita cie saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya kenapa kita selalu memposisikan diri untuk cari tempat yang dekat dari Pintu keluar Ya Ya karena itu cuy Supaya kalau kita nanti Benar-benar lagi Ingin keluar Yang lain itu tak perasan gitu, ya. Itu realita sih Tapi kayaknya Ustaz pengena, pernah mengalami hal yang sama juga Jadi Ustaz cak, Apa Bisa cakap seperti itu cuy Oke okay, lanjut Kau ingat dia nak sangat ke duduk depan Kalau boleh nak duduk belakang Betul tak puan? Haa ni tak boleh je nak garu pun kena kena kena kena maintain. Nenda nampak. Iya iya iya iya. Ha sampai sudah menangkup tu dia takkan isi tu nak. Sebab jauh meja tu. Satu kerja nak melangkah Nak pun ambil Asli realiti. Puan, puan apa puan? Puan Balkis. Ah puan Balkis lagi jauh. Siap sinap dia cekap. Ya nah tolonglah. Ah dia jangan tu. Duduk duduk Sebab saya tak lama duduk tu Cuba cepat, cepat saya ke depan dah saya benar jawatan kosong buka dekat dekat, dekat departmen saya bukan senang amat satu lama saudara ni dia telefon mak saya dia pakai kabel paling mahal ni mak kita pakai ni ni tolonglah bagi tahu pihak siapa ni nak minta kerja anak saudara saya ah. saya kata macam mana mak takkan dia nak kerja satu departmen dengan pak saudara dia susahlah itu eh, mak tak tahu mak cakapkan dia maknya sampai apa apalah tu jadi di pejabat saya dulu Nak nak kerja jawatan Pembantu Tadbir ke Penolong pegawai ke Pegawai ke Semua wajib lari dekat Padang dua round Sebab Sebab apa Kalau macam kat Sereban kena larilah kat Stadium Paroi tu Lari Lari dua round lepas tu dekat tepi tu Macam mana stand bar dan ambulance dah siap buka pintu lah <laughs> Cuma memang dalam sejarah kita ada orang tu lagi Dia sendiri yang masuk dalam bilik-bilik Tak tak tak masuk dalam hospital kita Bayangkan itu Cik Dia sendiri yang masuk dalam ambulans tu Gak habis fikir Kayak film komedi gitu. Tak bukan apa Kita terpaksa buat sebab terlampau ramai yang layak Dia jadi kelulusan layak ramai Tapi kita tak nak batalkan Kita suruh lagi Sebab apa kita nak check fitness dia? Sebab kebanyakan yang terutama gen X, gen Y. Golongan muda 30 tahun ke atas. Paling ramai sekali MC bila baru, baru kerja. Yang orang lama jarang MC. Mana ada? Jarang. Kalau dia dia cuti pun. Dia ambil sepuluh Dia pergi pergi up. Petang kan dia masuk pejabat balik. Itu orang lama punya style. Hmm. Orang muda. Ha, contoh lah. Khusus tiga hari dua malam. Khusus tiga hari malam. Khusus hari yang ketiga tu habis aku apa? Aku dua kan? Soalan dia tanya apa? Kau beli penjabat beli tak? Kalau tak balik tak balik saya sama. Basah kau lah. Kau ingat aku tak tahu. Sebab aku dulu pun macam tu. Kalau kau lengkau seorang pergi kita nak jawab apa? Haa Betul kan? Betul, betul, betul. betul, betul Tapi ya? kalau pejabat kau dekat, baliklah pejabat. Ha. <laughs> Kita cakaplah sekarang tak sempat, ada benda-benda kena buat, yang tu masa dekat tempat khusus tu, kemas-kemas, tiba-tiba pukul 4, tak sempat nak balik. Ya. Jadi, engkau kan cerita, anak buah saya tadi, tak apalah suruhlah dia buat. Masuklah, ikutlah prosedur. Kita tak dapat nak tolong lebih, kalau dia layak-layaklah, saya katakan yang tu. So, So, dia masuk dia masuk larian tu dilepas. Kemudian ujian bertulis lepas juga. Akhirnya masa layak interview dalam 30 senarai terakhir tu masuk dia. Jadi masa nak temu duga saya bagi Saya cakap dekat yang Azrin dengan Azrin, Azrin, nanti kan kalau ya, ya bos, nanti kan kalau senarai nama Yang nama yang ni bagi tahu saya dulu sebelum panggil dia masuk dalam bilik temu duga. Ingat tu. Jadi senarai 1 2 3 Banyak 4 5 6 7 8 9 ke 10 ha. tuan ni yang nama yang tadi tu oh, okey okey saya pun bagi tahu dekat tiga lagi panel Masa tu empat panel saya cakap yang akan masuk temuduga ni calon ni adalah anak saudara saya jadi saya tak boleh berada dalam dewan ni dan bilik temuduga ni gitu ah oh, okey okey okey ini saya memang saya duduk kalau ada pintu belakang bilik temuduga tu bilik mesyuarat tu jadi Dah masuk apa semua, dah sudah, dipanggil panggil saya balik. Siapa masuk dalam? Saya tanya lah, lagi pick tiga panel. Macam mana? Tak layak lah. Pertama, saiz dia. Lepas tu, lebih banyak soalan, dia tak boleh jawab. Dia okay. hmm. eh, pun, pangkahlah, tak layak. Tapi, selepas keluar pada bilik masyarakat, itulah saat yang paling susah kali. Mak yeah. terhenti, susah. Mak saudara tu punya hujan. Mak saudara. lagi. bila like. kau daripada kecil. Kau sakit, nulunilah orangnya. <tuh> Semua keluar, cerita. Tapi, kena, kena sabar lah. Sebab itulah dia, harga dia. Ya, gitu. terkadang kita jadi jahat gitu ya. Terkadang kita dianggap jahat kalau kita udah jadi pemimpin seperti ini. Cik ya. Karena, ya, dari segi keluarga yang tadinya tidak mampu, kita bilang tidak mampu, tapi ya, kita bicara masalah keluarga lagi, ya, jadinya seperti ini. Benar dikatakan Ustaz. Itulah harga sebuah integriti. Kalau nak senang, nak popular, boleh. Tapi kesannya apa? Kalau dia dapat kerja, memanglah pak saudara engkau. Orang kan cakap. Jadi kalau orang cakap, kalau dia dapat kerja itu, eh, Ali cakap, eh tak, masa tu berduga tu, dia tak duduk dalam tu. Orang kan cakap tak? Alah, mesti geng-geng dia beli panel ha, dulu. Haa, itu dia. Orang Terbalikan kata. dari itu tadi, Cik. Lepas tu, sampai satu tahap, kau apa-apa cakap dengan aku, aku orang ni, bos aku ni, pak saudara aku ni. Sampai satu tahap. Nampak tak? Itu sebab, jangan, pakai kabel-kabel ni susah. Susah. Biar kita pun tak sonok bekerja Kalau orang asyik-asyik mencanang Dia dapat kerja dulu aku yang tolong dia Susah, hmm. Betul tak? Ada orang macam tu Wahan dia oh, hanya hantar, hantar borang Tolong hantarkan borang ke pejabat tu Dia kita minta tolong dia hantar borang je Sebab kita tak sempat nak pergi Dia tolong hantar Dia fikir saya yang tolong tu Dia dapat tu Saya jumpa pegawai saya ni Wahan bohong saja Letak saja dekat dalam tempat bekas tu Dekat dalam tray tu Tapi semua nak ambil kredit So Bab integrity ni macam tu lah Memang susah Itu sebabnya Kepantangan saya Bila staff saya Minta limau dengan Dengan Dengan vendor kita Yang berbangsa Cina Cukup saya tak suka hmm? Entah apa, ya, apa masalah kau kawan? Bila gaya Cina Nampak tak Tak ada limau Kata-kata ni Apa hal Apa masalah oh, Kata-kata Kata-kata Kata-kata Perjalan tu Kemen murah limau Jangan letakkan maruah kita Senipis kulit limau yeah. Integriti Limau Bapak orang bakul apa limau apa bakul penuh bagi sili limau sangat berat payah nak jinjing biarlah mati dibaham limau daripada mati digigit anjing maknanya <laughs> kalau kena baham limau Steady lah lagi jaga maruah kita prinsip kita jaga biar kita pembantu tadbir berapa ramai orang cakap pembantu tadbir ni semua buat deal ni uruskan tanah orang uruskan ni berapa banyak yang nak saya dah cek dan benda berlaku ke banyak tempat kecuali pejabat daerah dan tanah badan. <laughs> Di bela lagi. Cukup-cukup nak tu je tak yakin. Jangan, jangan. Mereka orang tuduh pejabat tanah, magic, file hilang dan sebagainya. Jangan hmm. ya, Kita kena buang benda tu. Yang dulu-dulu punya -dulu, dulu hmm. cerita. Tapi kita kena perbetulkan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul terus buat dalam bab pentadbiran ni buat kerja yang terbaik ketelusan kesempurnaan Nabi sebut Nabi sebut Allah sangat suka hamba kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dalam keadaan yang baik teliti dan sempurna Tak main ni cincin cincai dah cincin cincai mana Tak main ni cincin cincai Asbol lagi tak boleh asbul janji ada jenis siap okeylah tu ha, dengan, dengan. Ha, kita kena buat yang terbaik walaupun kalau kita buat tu paperwork tu kemas siap tinggal nak betulkan sikit-sikit je tak apa betulkan jangan kecil hati Nampak, kita ni dalam bekerja ni nilai yang kena ada pertama jujur jangan bohong 3 orang pergi kursus yang sama tapi kenapa claim mileage dia berbeza kan ya, beza sangat Kau tu mula marah macam duit mak bapak dia. Dia marah bagian kewangan. Macam duit mak bapak dia. Mana bagian kewangan? Meh. Tolong angkat tangan. Mana bagian kewangan? Ya, seorang-seorang saja. Sian. Mana lagi bahagian kewangan? Angkat tangan Oh, kau-kau mana? Bukan kena marah kan sebab kueri kan? Betul tak? Sebab bukan duit mak bapak lah dia buat macam tu. Itu aje. Kita marah, marah juga ya dari sebab kewangan. Bukan mak bapak. Sebab kewangannya nanti yang kena tanya kenapa luluskan kenapa ni dia orang yang kena kita pula jangan marah jujur kenapa claim saya tinggi berbanding yang lain kerana pertama saya tak tahu jalan roundabout tu je tiga kali saya pusing mikir susu mana yang saya nak masuk itu orang perempuan lah tu orang perempuan janganlah kau bagi jaga GPS nangitkan nanti bergaduh suami istri tau janganlah biarlah kita buat kereta kita tengok map Yeah. Oh. Okay. Oh bumbungan. Kira si depan depan. Belum belum belum. Berlom belo depan tadi. Dia bukan faham sangat tu kereta tu nak berhenti depan ni depan ni nak masuk Ya Allah babak situ simpan masuk situ. Ah memang gaduh memang gaduh. Nak cari buat. Megaduh macam mana. itulah dia. Tak tapi tu. Ya jadi integriti kena jujur, jangan bohong. Jangan tipu claim. Mm -hmm. Yang kedua, amanah. Amanah penting. <tuk> la imana liman la amanah talahu. Wa ladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Jaga amanah. Amanah kerja kita. Gitu. Masuk ke 8. Balik ke 5. Ha, jangan risau. Balik ke 5 tu paling superb. Ada orang tu. Hari-hari whole in one. 5.00. Dia punya. Bila beratur kat mesin pancikan tu. Dialah yang pertama setiap hari muka yang sama istiqamah dia nak pastikan untuk berada di sana kau kena berada sekurang-kurangnya 2 3 minit sebelum pukul 5 ya ya ya apa hukumnya 3 minit tu mencuri kerja dan saya tak pernah tengok orang bawa file kerja dia dekat depan meja panjikat tu supaya kan dia tetap buat kerja dekat tempat yang ada teknik sandar dekat di meja tu Betul eh, betul betul eh. Dan sekali lagi benar ni tak berlaku realiti. dekat saya. Jadi realiti aku dengan tak berlaku di tempat lain. Realiti banget. Ambilah tu buat saya terima ceramah di sini dengan penuh realiti. Kan, <tos> <tos> tu sebab parking aku pun tak ada tadi. Tak <tos> <Tidak, betul -betul. tos> adalah saja je. Ya, betul. Sebab kita kena maintain prinsip itu. Coba tengok. Macam macam faham. Prinsip apa? Prinsip dia mempertahankan kebudayaan dia. Dengan patinnya. Oh, mak. Tengok tiba patin. Patin terpoyok. Aku bila beli patin tu. Burah je, Ustaz. 17 ringgit kalau. Ustaz berasakan macam tu. Ustaz bisa niru tu. Patin buah 200 ringgit kalau. Oh. Pantin muncul lah tu ringgit sikit loh. Kalau ke, Kalau kami makan paik, kami jual manis. Tak kan, nak beritahu lah. Kan, Jauh-jauh datang daripada di sembilan sampai... Faham ma kalau setakat nasi ta lomak, tak ada patin, tak ialah. Masa <tik> apa? Arang buat? Enggak. Faham kalau setakat nasi lomak, tak ada patin. Jauh <tik> datang daripada di sembilan sampai... Faham kalau setakat nasi lomak, tak ada patin, tak yalah apa sih Patin? dah <tuk> dah dah dah dah da. saya enggak, saya cakap lah iya kadang-kadang bila saya cakap awal ni makmul <tuk> <tuk> kan ni nak bincang tu nama kan? telepon telepon tu kau hantar Patin sekarang? ya dah Patin itu apa ya? G gak penasaran gitu? Saja saja Sampai heboh orang <laughs> Allah gurau aje lah hmm. <laughs> Tak ada saja Tak prinsip Kita amanah kita jaga Jangan kita kompromi Walaupun kadang ada orang tak apa Kau hijau kau, kau balonkan je kau buat macam ni Jangan Bos kita sain ni jangan Kesian kat bos kita Naya dia Dulu yang kes berlaku perjalanan yang pasal dinner makan malam dulu. Yang JPJ dulu dengar tak? Kes bos. Bos percaya? Bos lain. Kes yang bos ni banyak benda nak fikir. Betul. Memang salah bos lah kecewaan dia kena baca, check dulu, conference satu. Dan dengan dia, dia kena. Mula-mula dia dipindahkan. Akhirnya dia diberhentikan. Ya. Duit dinner kan? Satu table RM200. Berapa puluh ribu? Beratus ribu dapat kumpul. Akhirnya check balance tinggal 100% lebih. Sebab ada seorang tu yang dah bayar 200, komplain dekat SPM, kenapa dinner tu tak buat-buat lagi. Dia cakap apa? Dulu lah cerita lama. Dan masalah orang Malaysia ni, satu je. Seorang yang buat hal, dijama'kan semua. Staf jabatan Tanah memang macam tu, dia tak tahu. Di daerah tu macam tu. Semua sama, -sama. Dia berkepala, berkepala, berkepala. Apa? Apa tu. Dia berada kepala, berada bawah. JKR, kau tak payah lah JKR. Kau, kau boleh kira lah berapa orang yang masuk sugar lah betul. Nak bayangkan, bayangkan benda. <Sid> <Sid> kan? Saya kan. orang akan cakap macam tu walaupun kau tak buat, orang akan cakap. Susah kan ni, ini zaman dia. Tengok mana-mana, orang-orang kena ambil juga, dah ada. Jangan kita pegang prinsip jaga. Terbah persoalannya bukan nak melihat rezeki kita halal ke tak, soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan ni. Itu sebab ada orang Cucuk dapat duit Gaji Kadang-kadang dia bayar Bil semua Berlebih lagi Apa lagi aku belum bayar Cek-cek-cek senarai Semua dah ya. Pernah tak jam tu Berkat Rupanya Betulkan wallet Dengan suami Suami nak tak cukup Pergi dia Aku Memang jarang lah Berlaku kan Wallet sama suami istri Jarang lah Tapi Ini contoh lah Amanah ni jaga Kesan dia pada apa tau Rumah tangga ni mental anak-anak kerja kita lancar, tak banyak masalah urusan hidup kita dipermudahkan, banyak di perujung nanti saya akan share tentang tentang keberkatan rezeki tu yang ketiga, yang, yang kedua yang ketiga, ukhwah, jaga hubungan satu dengan yang lain, sebab uh, wah. dalam banyak-banyak agensi kementerian, jabatan yang terbabit dengan isu Rasuah Pecah mana Kan Dan sebagainya Bukan punca pada luar Bukan orang yang datang Bursa kat pejabat kita punca pada dalam Organisasi kebanyakan ah. Lebih berapa ratus Aduan daripada orang Dalam jabatan sendiri Itu dia Itu sebab saya pernah bagi tok Dekat Kementerian Perdagangan Di Putrajaya Kan dulu KPD NHCP KPD NKK Cukah lah Dia tukar hujung tu kan? Tajuk dia ada gambar ada satu gambar lelaki singa mancing dia pakai kain pelikat kain tu dia dah dah sampai ke parah lutut lah contoh tajuk dia bicara integriti, notah bertinih apabila kain terlondih tajuk tu saya bagi. Apa orang tanya? semua kenal tajuk tu saya kata tak maksudnya contoh ada ruang dekat buku lali kita ada ruang makin lemah makin besar settlekan peringkat dalaman settlekan nampak ada benda tak betul kita tegur betulkan cepat Jangan sampai ada orang luar nampak ruam tu. Bila pihak ketiga, doktor pakar nampak ruam dekat buku lali tu makin besar. Dia kata apa? I suspect dia dah merebak dekat tempat lain. So, dia londekkan kain tu. Langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Habis, di Departemen Keuangan, Perolehan, Departemen Operasi. Semua kena tengok profile. Langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Itu maksud saya. Tidak ada jabatan yang sempurna tentu ada kelemahan di sini sana kita nak improve tapi yang paling baik hubungan satu dengan yang lain jangan saling harus jatuh kompak, menjatuhkan. harus kompak ya harus kompak tiga penyakit yang paling nak kena buang dalam organisasi pertama penyakit tamak tamak tak cukup sedikit menyebabkan kita sanggup jatuhkan orang lain demi untuk kepentingan pribadi itu tamak nah itu dia cuy betul betul betul, betul. yang kedua sombong melaga Lifestyle nak hebat, kerja biasa-biasa, kereta nak bosak, yeah? kerja biasa-biasa tapi nak berlagak, hidup nak tunjuk dengan orang, sport rim tiap-tiap bulan tukar, apa masaklah kau? Kerja biasa-biasa sibuk nak projek, kerja biasa-biasa sibuk main golf, laga raya hidup, main golf, samsung debat pun tak main golf, buat arwah bahasa kau jangan main golf untuk golongan orang lemah fikiran. Kau lemah fikiran. Kobalun masuk lubang tu, kobalun lagi, kobalun masuk lubang, kobalun lagi. Sampai ke sudah tak sudah. Sampai kau berbangga dengan 18 lubang tu. Maiulah bah, tak dullah semainah. Tak, ya main sebagai sukan main lah. tapi kadang-kadang ada yang main disebabkan apa? Tak ada yang main kosong. Main dengan tujuan, ada benda nak kau tim. Ada benda nak bincang. Itu memang geng bang of dia tu. Patutlah orang kan cakap. Tu buat lot landing kata Justice is not only be done But must be seen to be done Jangan orang babit dengan kita Dengan benda-benda tak sepatutnya Tak payah sombong-sombong Gaya hidup sederhana sudah so, Saya kalau tak sebab Beberapa hari ini jauh ni Kau tidak Memang saya naik azia Okey je yes, like... Tak ada saya malu pun Kau dengar cakap orang Rampai ke sudah Tak selesai Naik kereta pasang Apalah agak Naik kereta azia Susah hidup di sekarang Ha ilah <laughs> Rampai azia okay kalau jangan jaga orang sampai sudah tak selesai tak? ingat tak kisah Luqmanul Hakim tu dia dengan anak dia yang tarik kaldai tu. ya kaldai-kaldai kena kaldai. kan orang kampung jangan dah ada kaldai tak nak naik tarik pula salah agak <laughs> kan? sudahnya ayah dia tarik anak ayah dia naik ayah ada tarik eh, anak dia tarik deraka orang kampung jangan apa punya bapak punya anak ya, dia, dia sedap salah. duduk tak kaldai tu budak tu teruk menariknya sudahnya turun bapak anak nak kuang hanya punya anak sedap keduduk atas bapak tu pula tarik ...sudahnya dua-dua naik kaldain tu. Ya Allah punya kisah binatang, kesianlah binatang tu. Ya Allah. Sudahnya kaldain naik dia. Tu, itu dia yang farah. Dipikulnya kaldain. Sudahnya nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Aku bukan tak pernah naik ya, ada hati Ikut keratuh Mu'azzam sampai Kuantan. Ciamah untuk TM. TM Kuantan. Telekom, TM. Sampai tu, keratuh bersulumak kau tu, lumpur dengan uleg tu. Pada pagi, pagi dia ni. Boleh kopi basuh lo kereta ni kan. Kau ajak dah sudah kan kau datang ambil aku balik. Okey bos. Saya pun turut dia pun jalan. Uh, pegawai ATM tu. No steady Ustaz eh. Dia jauh datang naik grab. <coughs> <usas> <laughs> Itu dia. Tak risah saya tau. Kalau saya naik kereta tadi pun kau tahu halau. Tak bagi parking situ kau bayangan naik ajar. Tak tahulah. Mungkin dia suruh parking ke luar. Parking dia ke depan bangunan mahkedaya tu. <usas> tu. Tak macam Saya bukan tak pernah saya cakap market banting. Orang yang jaga parting tu sokok ni lah. Dia nampak Azia. Saya kata, wah, dia punya turun Tunggu je. Saya buat ustaz, dia bertanya. Oh, buang Fu Saya baru sokok. Sok tak, <tell> tak, <bawa -bawa. tell> oh, tak ada hal. Tak hal. Jangan peduli kenapa orang jatuh. Biarlah orang naik kereta Grand Livina. Kita naik Grand Liviva. 660, kan? Tahan. ada hal. Service tak ada pening-pening ke mana? Berapa ringgit, dek? Tiga atas setengah. Tiga atas setengah? Kau kira balik? Tiga atas setengah. Kau kira balik? Orang lain tu naik kereta yang BM tu. BM. Hmm. BM. Baru masuk, ya? Selamat datang ke? Ha, itu pun dua Selamat datang. Belum tukar. Rangga kira-kira macam jadi kau nak macam mana? Pilihlah. Ah benar-benar harus jadi orang kaya si kau. Bahkan tukang patak Cina tu belum gemuk sudah bengkak. No, no, belum tu, dia belum gemuk ya. sibuk nak bengkakkan diri dia sama besar dengan gemuk tu. Tak payah. Kalau kau buat sendiri kau kau bengkakkan ni kau, dia akan kecut. Nampak tak? Maintain dia. Gemuk-gemuklah, tak usah risau. Saya sebut gemuk tu tak ada benda sensitif. Okey, gemuk ke okay apa? Gemuk tu indah.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 itu lagi Kau menyusah Kau lelaki Tanya soalan tu Kau jawab apa pun salah Tak ada gemuk pun Abang saya mana Betul lah Tenggara curi Lelaki tanya soalan tu Kau jawab apa pun salah Tak ada gemuk pun Abang saya mana Betul lah gemuk Kau tak boleh Kau tak, tak, tak boleh masalah. jawab macam tu Tak boleh Bukan saya ada gemuk Ini bukan gemuk Ini namanya kurang kurus Sama lah tu Salah Kurang kurus Kau tak boleh jawab Betul ke siapa dia gemuk, mah? Orang buta dia cakap kau gemuk ni, tau. Iya, iya. Iya, bang. Iya, kurus ni. Dalam, Dalam hati. Allah je yang tahu. <laughs> kau tak perasan ke masa bermula kau kahwin, dua-dua-dua boleh masuk ke bilik air? Reporters. Sekarang macam mana masuk oh, ke bilik Kau tak perasan ke benda tu? Sure. Hmm, betul. Tak yang sombong-sombong. Orang apa yang ada je. Nah, nak lagak, buat apa-apa, tak payah. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua. pasal. -dua <tuk> Kau bayang kan, orang tak puas hati. Kenapa orang ni, kenapa orang tu, kenapa orang ni. Eh, dengar. Dengar dia naik pangkat. Apa dia jilat eh, bos tu. Confirm dengki. Dengan dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Anaknya dapat UPS dapat dapat SPM semua eh. Macam ada seorang pandai. Ada je benda nak cakap. Cuba kalau kita dapat satu kebaikan dan orang sebut benda <tuk> tu, kecil hati. Kecil hati kita. Ya. Disimpul dia, kalau dengar eh standard dia, kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dapat satu kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengar ini. Ya, ini. Ada. Ya, kayak video sebelumnya, ji dengki. Dengar yang dapat pergi pergi haji tu ni. Ha dengar tu. Dia tak ada rasa apa-apa makna dengki dah ada. Kampus dah, dah ada. Dengar dia dapat pergi haji tu. Ya Allah, aku nak jumpa dia, aku nak minta dia doakan aku. Ya Allah, happynya. Kita sepatutnya begitu. Dengar anak dia dapat UPSR, dapat uh, dapat SPM, dapat semua A. Alhamdulillah ada juga ayah eh, anak staff kita yang pandai kan. Alhamdulillah. Macam tu dengar aja dapat naik pangkat daripada kado kado ikad daripada do contohlah contoh kan contoh kado. jadi bahan pula nah contohnya dia jadi do contoh alhamdulillah besok papa bagi tolong jemput pandianam tak tolong papa senang do kado Dengar dia beli kereta baru juga <tong> untung dapat dapat tumpang Tak payah <tong> <habis, habis>, <tong> <tak ia>, apa bawa <tong> buat tidur je saya tak tahu. Tak payah duk minyak apa. Tenang menyem tu ada je benda tak pu hati. Pak <tong> cik itulah, pak cik Pak itulah. Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. <tong> ah, <Ha>, apa responnya? <tong> Biarlah dia kahwin. Yeah. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia mod 25. Ha. Ah. Cuba positif. Hamilah dapat isteri yang tegap pel jaga dia. Ini tak umum buat gadang mulut cepat. Mana pertama mati pula. Cubalah elok sikit. Like the CTG <laughs> <laughs> Ini tak Umur oh perempuan Kadang mulu cepat Malam pertama Mati tu <laughs> lah Ila Cubalah Helok sikit <laughs> Kalau kau tak mati Cuba tanya umur perempuan tu Ni akak nak tanya sikit Apa kau gemar Ngak-bang-bang-bang ngak tu Umur dia dah banyak yeah. Aku suka sengat dia Kenapa Macam um, mana kena saya nak cakap Eh agak. tu lah. Januai kan tu lah um, Pertama dia romantik ambil orang oh. tu tu romantik ternyata romantik dia memahami <laughs> dia ambil berat kan hmm. dan setiap kali saya marah dia setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik dia depok tak dengar apa-apa contohnya tapi bukan orang sini sinilah dia <laughs> setiap ini cik, ya, ini saya ni, tu set pernah bahan ini. Cuma saya agak lupa, tapi kayaknya baru, nggak tahu saya saya lupa lupa ingat cik. Apa kali ni cuba dah lama atau baru saya dengar gitu. Tapi ini kelakar banget coba. Punchline itu dapat banget gitu ya. Ah, warna tempat lain. Tak kita cuba letakkan. Jangan dengki-dengki dengan orang. -orang. Orang naik pangkat, kau tak puas hati. Siap jumpa dengan bos, jumpa dengan Dio ni. Jumpa dengan... Bos, saya tak maaf, bos. Saya ni tak ada niat, saya, saya tak reget, saya okey je, bos. Tapi saya dengar-dengar, bos memang nak bagi naikkan pangkat tu kepada dia. Saya minta, saya tak apa tak apa, diri, bos, saya tak exak. Diri, diri. Tapi tolonglah, bos, jangan bagi kat dia. <laughs> saya ni mikirkan, nama baik bos. Ya, ya. Oh, mak dia berbicara. Ha, bila syetan memimbing dia, memang dia nampak kemas dan teratur. Kenapa Jangan macam tu. Rezeki orang masih masih. Kita kita jangan rasa, bila kita tak dapat pangkat, rezeki kita tak ada. Jangan. Jangan sebut macam tu. Ada orang pernah tanya saya, tahun lepas. Ustaz selalu cakap, rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat masanya? Allah masalah. Alhamdulillah. Like, like. Aku cakap bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Ha? Nampak tak? Sebab kau jangan fikir Rezeki tu sama macam mana yang kita nak nah, Tanya pun dia nak Dia tak pernah expect pun Dia jadi kado Kado, kado lagi <laughs> Aku pun <laughs> nak nama jawatan <laughs> nah, Betul tak? Betul. Dulu dia sangka Dulu ambil degree apa tu? Food science Apa kena mengena? <laughs> apa food science apa? Betul tak? Ada kat mana? UITM? Ha? UKM. nama Tapi, rezeki dia. Jadi, dia dia ambil kursus PTD. PTD. Dengan berapa tahun punya kursus. Kemudian belum cerita lagi. Kena ada referee lagi. Kena ada pegawai penilai. Kena pilih sahabat dia. Dua orang akan kena interview. Ini macam mana? Diana ni macam mana? Dia ni beli simpan rahsia. Dia takat dengan saya. memang Beli simpan rahsia. Saya dulu pun jadi. Untuk sahabat saya. Kalau kenalah Zahirin Adnan. Dekat Sembilan. Tu sama memang saya je tak boleh jadi PTD sebab saya tak berapa diplomatik sangat. Saya jadi programmer pun saya tolak. Tak sesuai Sebab lawak oh, gurau tak boleh. Aku kalau jadi programmer huara orang dalam tempang. Guru guru guru guru kita ada masalah, kita ada masalah cuaca jadi semencak sekarang. <laughs> matilah weh, matilah weh. Dah dah. Kita tak fikir kita akan survive jadi tolong bacakan kitab yasin yang kita dah bekalkan. Katanya tempat duduk masing-masing dekat depan anda rumah. Ayah mati lah weh. <tos> <tos> tak boleh saya kuat gurau, tak boleh saya tak layak kerja. Um hmm, pegurau ay kerja. saya kena pernah pergi McDonald dekat Shah Alam dulu. Dia baru buka hari yang kedua. Hari ni buka, besok saya datang. Yes sir Uh, having it or take away so. makan sini. <laughs> kalau makan sini counter kau fikir sikit dia pandang orang <laughs> ni betul ke <atau> tak boleh <laughs> encik nak makan apa? bagi kotit canai dua sirap tiga <laughs> dia tengok muka saya serius tau oh. maaf cik, <laughs> kita tak ada kotit canai mana boleh semalam datang, <laughs> dia. Yeah, dia <laughs> muka, saya datang dia ni apa dia ni Uh, dujak, jat, iya. main -main. Dulu sekejap iya. yeah. <laughs> dia. Dulu sekejap dia. Ada perangai macam dulu. Dia apa tu? Dia masuk jumpa supervisor tu. Yang best tu di jumpa supervisor tu. Supervisor dia makan. Mana nak. Mana, mana? kamu? Cik tak ada. Cik. Oh tak ada. Habis yang meniaga bertabak sebenarnya. Tak meniaga ni. <laughs> yang kaunter sebelah saya tunjukkan. <laughs> <laughs> tak adalah adik. Korang ambil yang tu set yang nombor tiga tu. Ambil satu lah. Lepas tu, dia Tengok dia tekan kau Dia tekan casual. <laughs> Kita. Lepas tu, bila uh, dalam seminggu lebih tu, saya datang dengan wife saya, dia dah nampak, dah nampak nak karakter dia orang, nampak saya. Ui. Bila saya letak, bagi, um, bagi saya samosa, eh, samosa. Maaf, cik. Uh, samosa dah habis. Yang ada ni. Eh, pandai dah. Dia dah pandai jawab. Dah pandai, ya? Tu belum cerita, aku drive-thru ni motor ni, aku tak tengok. Uh, Lalu kan kan ada mesin kan. Okey, cik cik nak ada oh, apa minta maaf yang aku tak nak bercakap dengan mesin ni. Tolong pagi saya suruh keluar. Abang, abang. Cik jangan cik orang tengah berguru panjang cik jangan buat macam ni cik. Dulu lah, dah lama dah tak buat jahil ya ustaz so, ini kedai, kedai, eh. nasi lemak kat, siapa yang belajar kat UiTM SyAlam dia tahu. Dekat SyAlam tu ada satu section 2 dulu kan dengan ketika melentuk apa cecorot apa semua kan ada. Dulu kat dekat dia punya food, food apa ni dia punya court dia dulu kan dekat dekat, dekat section 2 SyAlam siapa yang belajar SyAlam tahulah. Jadi, tak macam mana malam tu, makcik memang sedap, nasi lemak oh, tu sedap. Oh, ini. Ustaz sedap ceritain. Bila pergi beli kat sana, biasanya mak dia, kali tu anak darah dia pula jaga. Saya cakap memang, kau jangan, weh, tak baik kau diam. Bila. Dia pun, anak makcik tu, dia ambil, dia ambil pinggan, nasi lemak, pinggan, dia akan letak apa? Dauners dan pisang. Tak kan? ada pisang, <tuk> <tuk> dia letak nasi, saya tanya. Eh, pasal ni? Saya tak minta, nasi, pasal ni, pasal aku letak? Ma, kena tanya ke? Kena tanya kena ke nak daun lagi ke tak? Tak apa-apa lah, ambil buka, buka tak puas Dalam masa kiri-kiri, saya ambil nasi nasi lemak tadi, paru, kemudian patin. Saya ambil patin. Tak saja je, tak masa tu! Apa si patin? Ini kaya laukahnya, Haji? Lari ke patin lagi? Dah. <tapi>, Nah, kadang-kadang nasi lemak ini, ini, tapi tapi daun pisang ni saya tak minta ni korang letak. Sebab saya, saya tak makan daun pisang. Tak kira pun, dia kata namarak. <laughs> tak berlaku-laku, lagu rawat dengan sebahagian daripada hidup tu je lah. Saya arwah Abah, saya dulu pun kuat ke orang arwah Abah tu. Bila saya telefon arwah Abah saya, Assalamualaikum, macam mana Abah, duit dah kering lah Abah. Habis duit basah, macam mana lah, khabar <laughs> ni betul-betul lah, duit dah habis. Yelah, tiap babingin Bahasa memang kuat gue. Sebaiknya saya tak candir. Sama. Dia, dia lagi kuat lah. Kita ni, tu saya kata, jangan dengi. Denggi akan merosakkan. Kita sampai sanggup buat macam-macam. Kita fitnah orang. Kita kenakan orang. Cuba kalau kita dapat kebaikan. Orang pentingkatkan. Kita akan kerja hati. Jadi jangan. Contohnya, mudah-mudahan mudah buat cemelangan. Lah, macam dia seorang kerja. Cik, dia, dia. padia dia. padia dia. Pah, dia, dia. Kita ni apa weh? Kita ni apa weh? Nah. Sebab kau cakap jangan tulah kau tak dapat APC tu. Biarlah, kan? Biarlah rezeki dia. Pernah tak main main damula? Damula kan? Damula. Adakah semua orang sampai segentak? Tak ada. Dia ya, ular tangga balik, balik, balik. kalau Pernah di tak? Indonesia cakap ya. Pertama orang tu kejat-kejat tangga. Ya. Ular tangga. Ya, Lu senang betul. Allah ya Allah ya kenapa ni senang sangat? Yang seorang tu lah Kejap-kejap pulang -kejap Naik-naik-naik-naik Ulang Udah berbual Perasaan Dan dah Dia bulan, tidak mematahkan semangat Kita kita tetap nak baling Biar tetap tak puas Hati tak puas Kalau tak habiskan Selepas 100 tu Betul tak? Yang paling Satu pattern lagi Yang 98 tu lampas 9100 sundu balik mana? lampas 9100 sundu balik. Sama kan kerja kita yang tangga tu tadi. Ada orang ditakdirkan dia senang naik pangkat. Rezeki dia. Betul betul. Yang ular tadi, kerja-kerja tukar department. Kerja-kerja tukar department. Pangkat tak naik, grade tak naik. Dia kena hantar kat store. Sebab bergaduh orang-orang dengan kerja, benda dosa. Pentis sejuk. Allah kan store. tapi, dalam tempoh perkhidmatan dia berpuluh tahun, dia dah berasa kerja semua di pakman itu tandanya apa? tandanya Allah bagi peluang kita faham banyak perkara dalam penyabat gitu. yang 98 tu tadi? tak pencen-pencen boleh sambung sambung kontraknya, nampak tak? itu maknanya Allah bagi peluang kat kita kena sangka baik hikmah ni ada banyak Kenapa aku tak naik pangkat? Tanyalah. Kalau jadi apa-apa hal, -apa, memang kenapa dia nak? datang jumpa saya sekarang. Sejak-jak kena panggil. Ni, Sabli eh? Sabli. Tuan Sabli eh? Sabli ke Sabil? Sabli. Sabli, datang jumpa saya Sekar, sekarang. Sekarang, sekarang, Sekar. Oh, Betul, kejap-jap kena panggil. Yang belakang kurang, kurang ada lah. Kalau kesilapan office boy, silap foto state minute mesyuarat, dalam mesyuarat, baru jumpa, ni salah office boy saya. Tak apa, ni cakap, oh silap saya lah, saya tak cek betul-betul, betul tak? Pegawai dalam tu, ini bersalah kan? Cuma jangan, jangan minta lah. Naik pangkat, banyak kerja. Mumut, kenapa kau banyak kerja sekarang? Dah kau nak naik pangkat? Kita yang tak naik pangkat ni, apa hikmah Makin tinggi jam petang, batang, petang, masing mana. makin besar ya? Makin banyak. Abang, penganggap akan kat ne? Aku dah lama. <laughs> Oh, nanti cak malam ni nak makan kat mana? Samsul debat bila lagi nak makan sama? <laughs> Aku dah apa pun malam tak malu. Kamu nak Melaka pergi ke Tengah, Johor dengan Johor pergi ke Pahang. Esok juga ya. Pak pergi ke Perlis. Ha. Oh. <laughs> kadang ada bil lelaki dah lama tak balik rumah, orang punkan matanya yang salah. Ya. Yeah. Cakap nak bangun macam mak okay. <laughs> Apa soalan kau tanya ni? Makanan ni okay mana? Ina, semua makanan. Minta patin, mahu muntah berapa? Patin lagi. Contoh. <tentara> <tentara> <tentara> <tentara> dah, saya dah try. Dah. Patin <tentara> <tentara> Saya dah try sekali kat penyerap penuh itu lulus. Penyerap penuh, kontan. Empat lagi pasal. Saya sebut-sebut, terbayang pula patin, tak tahu. Tapi biasanya makbul, tengah hari tu dapat kau. Ustaz, Ustaz jangan makan dulu, Ustaz. Ustaz jangan makan lu patin on the way. Oh, tu tentu. Yeah. Tak, saya, saya boleh tunggu tak je. <laughs> ya. Pui, jarang pencamah request ni. Ya, <laughs> tak saja ya, Puan Mandina, tak <laughs> yang, tak yang. Tak okey. Ji dengan patin ini jie, ya. kayaknya ini sebuah makanan. Ia maksudnya makanan yang cukup istimewa di di daerah situ jie. Ya. Kangak nanti kang kita bagi zaman tori. Ya? <laughs> Lari terus di patin. Gitu. Ada saja buka. Saya pa, saya patin yang paling suka Kak Kolipie. Sukuk saya suka patin istimewa zmi, ya. Sedap tuh. Yang dekat dekat Kolipie ada Kak Rawau tanah Tapi Kak Rawau tu anak ni masak kau kata dengan Azmi yang atas bukit sampai ke siku sedap aku gitu. Depanya puloh tu menitik meniru Sampai ke Saya yang paling furah bila ada orang men다가 tepi jalan dengan aku. Patin temloh king. Membawa patin tu. macam Tu lah betapa nak apa minatnya saya. Dah. <laughs> <laughs> <laughs> Dah bak kata orang Makan sirih berpinang tidak, pinang ado di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Iya yeah, iya. Yeah. Macam tu je, saya takde nak minta-minta sangah. Yeah, iya yeah, iya. Yeah. <laughs> saya suka nak buat cerita. Mungkin faham? Yang goreng gunukis. Okay. <laughs> Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. <laughs> Tak, nah, tapi betul, saya kata tadi kan Dapat pergi pasal malam dengan family Nah, itu rezeki Tiga dialog anak saya tu Anak saya tiga dialog, dah, tak best Dah lama Abah tak hantar pergi sekolah mustahak hantar pergi sekolah Siapa boleh hantar anak pergi sekolah, hantar tu Nikmatilah saat tu, sebab tanya orang-orang lama Orang lama, Dia dah tak hantar anak pergi sekolah Anak dah besar-besar macam mana Teringat kan zaman hantar anak pergi sekolah tu dalam lah dia boleh cakap dengan ayah dia. Abah-abah-abah, minta, lepas lepang. Muntak, dia buku, dia kata minta dengan abah. Alhamdulillah. Ayolah-ayolah, abah pinggit. Semua ingat Ayolah, nak. nak. Terima kasih, abah. Ha. Abah ada talian hayat dia dalam kereta. Abah tak banyak cerita. Tak tanya banyak. Untuk apa? Kan pun itu. Kenapa? Kan tu, mak dia. Oh, perempuan memang macam tu. Semua nak dia petikai kan. Lambat balik, pergi makan. Eh, senarlah. Makan dengan siapa? Amat makan apa tadi? Sedap makan. Tak ingat dia ke rumah ni. Nak ilahat loter rup. Betul. <SILENCIO> nak selamat balik. Sudahlah. Macam orang laki kan. Kalau dia bergaduh dengan orang perempuan. Dia. Okey. Abang minta maaf. Okey. Yeah. Dah. Salah abang. Kita malah nak panjang? Salah siapa tak penting. Kita mengaku je lah. Cukup. <SILENCIO> Okey. Salah abang. Ya. Yeah. Eh? Mengalah. <SILENCIO> <SILENCIO> nak. Salah. Eh, iya. Salah abang. Dah abang minta maaf. Salah abang. Okey. Dah. Hmm. Cuba ông buat. Okeylah saya minta maaf. Memang salah saya. Tapi aman tahu kan kenapa sebab benda ni? Kenapa kau nak explain juga? Ha, juga explain panjang. Oh penat dah ni. Sampai eh. babak buat macam mana? Orang perempuan macam tu. Kita kena, -kena sabar lah tak? Tu sebab perkataan lama terdahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun yang bengkok tu takkan boleh diluruskan. Yang lurus ni lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokkan wanita itu. Oh gitu. Sabar aje. Dengan ungkapan ni kata Asyraf Muslim ada Sepuluh dalam kebahagiaan matangani. Sepuluh kena ada. Yang pertama bijaksana. Yang kedua sampai nombor sepuluh sabar. <laughs> nah, itu dia. <laughs> kau, kau, kau, kau tengoklah muka dia. dia sampai nombor sepuluh. Dia makan luar. Eh. Malang kita makan. Bang, wu -wu, siap, siap, siap. siap. Kelu, keluar. <laughs> Problem dalam kereta. Nak makan-kana? Ikut abang. Nah, itu masalah. Iyalah <laughs> <lah. laughs> abang nak cakap makan kalau awak pilih nak kankah. Ikut abang lah. Kan saya kata ikut abang. Saya okey je. Dengan dia muka-muka. Saya okey je. Ikut nak gaduh dengan abang. Kata orang bawa pergi ke kedai Tomiang. Semua duduk. Anak duduk, eh. dia pun duduk. Muka tak elok. Bukan besar. Cik-cik Tomiang. Hat. Hati kau kata ikut aku. Aku. dan tu lah. tapi bukan orang sindiklah nampak lain. Ya. Jadi makna belajar bersyukur. Tu pertama. Yang kedua, anak saya sebut apa? Tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak ke dia semalam tu? Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam ah. Iya. Yeah. Jalan ngan nenek. Nak apa? Ambil. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Pasar malam boleh lah cuba pasar raya buat je. No. <laughs> Kau tak bimbang apa? Mahal ya. <laughs> dan ayat yang paling tak tahan ayat ketiga anak Samsul Debat sebut. Macam dah lupa-lupa Bukabah macam ni. Kau mah jangan. Wah, maknanya sendiri ke tu. Dari YouTube dah tengok nanti boleh. Tapi maknanya di sendiri lah. Ayah dia, ayah dia jarang ada kat rumah. Saya cakap dengan wife saya, Abang sibuk macam 4-5 tahun je, ya. Jangan kau muntah tengok muka aku kau mah besok. Sudahlah. Sampai masa untuk relax kat rumah, kan? Umur empat jam tu lah. Orang lain pergi Tak cuti ke? Pagi okay, sibuk sangat. Orang lain pun bergawal juga, sampai malam tak balik apahal. Kan kena tanya lelaki tu pasal kena tanya kan. Lepas tu kita pun ambil cuti seminggu. Makan, tidur, mentadahar, tengok TV, tidur TV. Kau tak kerja. Kau ditanya buat. Serba salah ya. Ni lah kan, cuti. Cuti ke berhenti lambat sangat ni. Allah hak mulut kau kan. Ha oh. tu ni lah benda. Tua negara sabar ajalah. Terus sebab orang lelaki kita ni kalau balik rumah Kan kita selalu lewat balik kerja kan Balik Jangan tu masuk bilik sendiri Balik tengok meluk Raikan bilik anak tu tengok bilik anak Tengok Ya Allah Ramai betul berpusing tengok tu Ya Allah Bilalah tiba-tiba dah besar Masa bilalah kau besar Allah Anak aku Masuk bilik sendiri Kau pun dah besar Masa bilalah kau besar dia tidur macam ni Allah, penuh kata tu Mana pun nak aku nak tidur ni Alih tangan seseluruh ni Alih tangan seseluruh ni Alih tangan Ini agak bisa katanya Ini sudah sering saya dengar Tapi ngakak banget sumpah <laughs> Bila pulang kau besar Cukup je <laughs> Okay? Jangan hubungan Jangan kita cari salah satu dengan yang lain kalau, kalau saya bagi cadanganlah Untuk kan bila APC kan selalu jadi Pertikaian kan APC. Simple je ni banyak jabatan yang saya sarankan Alhamdulillah banyak jabatan-jabatan agensi Di Kuala Lumpur dah ambil dah Sarangan saya Ketika hari APC Tambahkan dan ugerah Macam APC bukan dapat apa pun APC dapat apa, pertama dapat apa Cuba kau sebut sijil. Tak boleh. Janganlah sebut duit. Nampak sangat kau nak sijil duit tu. Sijil berjasa. Duit tu ringan saja. Faham? Ini bersama duit tu. Sabar, sabar. Sabar. Bawa tenang. Bawa tenang. Duit. Dapat sijil. Anugerah khidmat kan Kemudian duit berapa? Seribu. Tengok bagian Nisyaar. Mana bagian Nisyaar? tetap mengaku pula nah. bagian Bagi Neshaari biasa dah jumpa dulu surat tu siapa senarai yang dapat APC tahun tu sulit dan rahsia ya yeah, ya yeah. hello kau nak belanja aku apa rahsia yeah. rahsia kau nak belanja aku apa kenapa aku tak faham lah tanya lah kau dapat APC tu ni mananya kau aku dah tengok ya ke weh tanya tau tapi ingat ...sulit dan nasir. Dalam badan itu, semua orang tahu. Dan semua orang, beliau nak belanja, beliau nak belanja, beliau nak belanja, beliau nak belanja. Berzikir, beliau nak belanja, beliau nak belanja, beliau nak, beli nak belanja. Itu yang bila naik atas pentas dapat sijil daripada D.O. muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tak, tambah anugerah lain. Contohnya anugerah apa? Markah SKT 90 ke atas. Bagi sijil. Walaupun tak ada pentas tak apa. Dia ada satu frame dia akan gantung dekat rumah. Betul. Kui, mama mama dapat semapa? Ha tu mama kerja pun makah mama tinggi tau. Walaupun tak dapat APC tu okey. Kedua, tak pernah MC tahun yang dinilai. Bujang. Muntah darah pun kerja. Kui <Gülasana> <F inevit> <Stormzy> kau pergi lah balik dah muntah darah. W�. Nanti dapat CJ. Yang ketiga. Tak pernah pancakat merah tahun dinilai. Wah, ayah apa sangkut pao. Wah, apa maksudnya? Tak pernah punch tahun dinilai. Maksudnya, Abah tak pernah lewat pergi kerja. Ya. Yeah. Biasa tengok abang lewat. Ada cara. Wah, hajar punya bapa. Kau nak bohong siapa? Anak kau tahu kau amat tahu. Kau boleh cakap. Dia cakap dia. Gengeng abang tolonglah. Ada. ada caranya ya ternyata. Tapi yelah, sekarang ni semua pakai tamprin. kan. Mana pakai pakai ada pakai ni lah. Pakai lagi lah. Ada departemen yang pakai lagi? Ada. Tapi kalau pakai tu sebenarnya bagus tau yang pakai pancar ni sebab dia selat saling perlu memerlukan sotong kurita kan tetek tetek ketap tetek sampai sampai sampai confirm eh confirm yang tak ada geretap tetek itu yang banyak keadaan roh dah sampai jasad belum tiba Tak macam itulah, tak masuk saya tambahkan anugerah jadi orang kurang beti kaya. Saya <tik> juga pernah mengalami itu, yang itu kayak kertas gitu ya. Cik, cik. Biasa kita tolong sama teman gitu ya. Senang Macam hmm. seorang. Tak, dia kalau orang lelaki dia senang. Kalau dia tak puas hati orang lain dapat MPC dia, cakap setuap pun terterang. Orang lelaki dia macam itu. Hmm. Macam mana kau boleh dapat? Kerja nama ponteng sama. Yeah. Mana kau boleh dapat MPC Aku tak faham lah. Tak, aku potong ponteng lepak dengan kau pun kerja. Aku siap weh. Mungkin sebab tu lah, bos aku panggil, aku pergi. Dia siang, aku buat. Aku sampai tak balik pun ada. Tapi besok tu aku, aku cakap, aku lambat sikit. Bos aku okey, weh. Oh, tu lagi. Ya, yeah, perempuan. Dia gentle, dia cakap tu-tu yang, perbuat. Dia siap puji depan tu. Tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang, dia buat guru wasap. GGTPH. Geng-geng tak puas hati. Dia masuk ke semua geng-geng. Itu lupa. Budak antimanugrah pun ada dalam itu. Marau budak tu macam kenapa dia benci singkat-ngaku. Kan. Dah eh. Okey tu. Kemudian apa? Percaya ada hikmah dalam setiap benda yang kita buat. Kita buat kerja kerja yang kita tak ada pangkat tapi ada hikmah. Tanam tabu di topi rumah cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah. Selaut garam terasa tawar. Tak ada kita kisah tak dapat APC. Tak ada kisah tak dapat pangkat. Alhamdulillah. Anak aku straight A SPM. Nah. Alhamdulillah aku tak dapat naik pangkat Suami aku setia Allahuakbar Terima kasih Suami kau handsome macam takkan tak ada Entahlah aku percaya je kat dia <tos> <tos> <tos> Aku ingat bini aku tak susah hati ke dengan aku Walaupun aku tak ada handsome sangat kan Tapi Eh hari tu susi minyak Ada orang tegur Pelakon kan <tos> <tos> Ya. Saya tu bukan iyalah pakai mask pun kita kenal. Bukan dia kata. Sampu bukan. Okey, saya siapa? Kan Razis. Bukan dia <laughs> bukan. Tak tahu nak belas sini ke belas sini ke belas sini tak tahu lah. <laughs> berlakon drama adalah dua lain skrip sebenarnya. Kan. Penaklah saya dapat tawaran berlakon dengan Sansu Isuf tu jangan cerita munafik 2. Hmm. Munafik 2 tapi saya tolak watak tak sesuai. Tengok tak munafik 2 tu. Ha, anda bagi kuotaan tu celah buluh. Jadi <tuk> <tuk> <tuk> yang kacau ketadama. <stak> <tuk> tak adahlah, benar dah. Pandai je dia. Buah gua, buah, buah. Tak, betul. Semua percaya kan Tuhan bagi apa tu? Tuhan bagi mak kita umur panjang, mak kita sentiasa doakan kita. Ha? Kita dapat berbakti pada mak kita. Semua tu, semua kena percaya. Hikmah dia besar. Lagi satu kita dapat kerja yang seronok. Kawan-kawan kita, kita ngam dengan dia, dia pun ngam dengan kita. Kita kerja tu tak terasa. Ya, bangun pagi sampai dekat tempat kerja. Perbual tu episod drama malam tadi kan. Suami kau seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Hmm. Dendam seorang isteri. Macam, tak setau tajuknya. Bodoh kan bodoh kan mak mak mak mentul digerak. kenapa dia bimbang pula us tu. Pukul 9. Okey kan okay. kita nak minum kat mana ni. Jangan minum dia halaqah yang sama tu. Halaqah yang sama. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Mereka hmm. nak minum kat mana Ikut je lah. Ikut je lah. Lepas tu pukul 10.30 balik ke pejabat. 10.30 balik ke pejabat. Magut langsung pejabat. Dekat lobby jumpa pula orang kampung. Eh kau kerja sini ke? Ha, dah lama dah. Jom minum. Aku lepas minum. Langgan-nggan dalam kau. Minum lagi. Sudahnya aku 12.00 balik pejabat. Lepas tu. Ya Allah ini kena ambil anak lah. Suami tak boleh ambil. Kena keluar. Ya Allah nanti jam. Nanti orang tanya pun tidak. Aku belah lebih Aku keluar. Kedua, kedua dua setengah tak, dua 2.5 pun sampai banyak-banyak tu kau dua Kedua tak sampai lagi. Teruklah jangan orang tanya pun tidak. Sebab kan tension, petang nak minum kat mana? Eh janganlah pagi tadi dah minum kita bungkus je. Okey, keluar tapang tu bungkus. Minum. Sudah hanya sampai kat menyabat 3.45. Baru buat kerja sikit. 6.4. Weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan tertidur keempat. masalahnya kau memang tak kerja. <tuk> ya, dan amillah benda ni tak berlaku kat pejabat yuallah. JKA Pahang saya saya nampak staf daerah tak pernah jadi bentuk dekat jabatan daerah dan tanah lagi Pahang pun tak ada. Sindiran-sindiran sindiran ustaz itu geges ya. Kan, agaknya lah. Iya, <tuk> tu sebab saya kata percaya pada hikmah beli jaga berbakti pada mak kita. Eh, itu point. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah accountability. Kebertanggungjawab accountability bahan. Bekerja tanggungjawab. Jangan sibuk salahkan orang. Kenapa tak siap? Departemen tu punya hal. Cakap Saya dah buat part-part ni. Tapi cuma kalau ada yang ini. Daripada departemen ni. InsyaAllah saya boleh cepatkan lagi. Cakap macam tu. Jangan nak menggunakan bahasa menyalahkan orang je. Itu sebab anak kita pun ambil perangkat kita. Menyalahkan orang lain. Hmm. Kenapa tak siap kerja ni? Dia ambil buku saya tengok. <laughs> apa salah kau ambil buku dia? Dah dia bagi. <laughs> Yang kau bagi pesan. Ya minta. Dapat udah. cuba-cuba mengaku. Cikgu tak jadi marah. Kenapa kamu tak saya kata? Cikgu memang salah saya. Hukum saya. Iya. Cikgu pun terkejut. Awak mengaku. Dapat tahu cikgu. Kenapa? Jangan salahkan dia cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu ni pun cikgu. Kenapa? Jangan salahkan mereka cikgu. Saya yang hasut dia. Cikgu cikgu tu, beruk-beruk salah. Dah dah dah. Sampai saya tanya saja. tanggungjawab Orang lelaki tanggungjawab Tuh. Macam dalam dalam rumah tangga Jangan sekali-kali Merendahkan mata bak lelaki Dengan berkata Saya anak lelaki Saya kena utamakan mak saya Bukan awak Salah nah, ya. Dalam bab nafkah Ini yang selalu saya ingat juga jangan anak-anak baru mak Ada faham Kita wajib buat baik pada mak kita Tapi dalam bab nafkah Kena utamakan isteri dan anak-anak Jangan salah Saya nak sulung lelaki eh? Mak tak boleh ganti Awak saya boleh ganti kau hajar Ya hmm. Kan ya, walaupun benda betul tapi kita kena faham tanggungjawab nafkah tetap isteri dulu. Kalau isteri tak redoh, suami berhutang sampai akhirat. Wow. Sebarakan. Kalau suami dia ada di sini dekat, abang dengar tak tadi apa sanak? Macam mana memang saya tak berapa faham sangat. Kenapa? Kenapa? Abang tentu memang tertidur tadi tu. Yang lelaki pula betul-betul ramai orang pusing dengan konsep Kenapa faham sebenarnya tanggungjawab orang perempuan kat rumah dua je melahirkan anak melayan suami that's all Melayan suami melahirkan anak itu sahaja Faham basuh kain basuh pinggan cuci sental bilik air besarkan anak jaga anak ...buat susu dan sebagainya. Kemah rumah, buang sampah. Semua tanggungjawab suami. <Syukur> suami? Faham. <Susukur> Tapi... Oh. Tapi itu datang keberian. <Tak> ke <Tak> ke itu sebab orang perempuan. Kalau suami kata, on tak on? On. paham? <t -tapi> Yang paham faham Tak paham sudah. <t -tapi> Kau suami kau ni. Jangan. Don't take things for granted. Suami masuk dalam bilik. Berlari dalam bilik. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? <Cyuk> Kalau suami kata, tak ada, tak pergi sambung kerja kau. Pahala penuh. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur tak maksudnya itu dua cuma orang perempuan selama ini dia memangku tugas suami membantu suami memudahkan urusan rumah tangga that's why lelaki kena appreciate walaupun tu bukan kerja dia faham hargailah balik ya kan assalamualaikum salam abang dah nak masuk kesian tengok isteri ni masuk pinggan ni tak tukar lagi ni baju kurung coklat ni Hmm. Kado. kado, kado lah kadok lah, kado lah. Nah, bahasa pinggan ni dah dah dah, dah. biar abang sambung ya. eh, eh, eh, eh. husband kat Jawa ya. sama ya. je tak hmm. kadok ya. je tak ya. lah, tapi kat pejabat lain lah dia orang datang dah dah dah senok tak orang perempuan kalau suami balik macam tu dah biar abang sambung senok tak hmm. saya macam tu saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat sinki ni dah, dah walaupun itulah sekali dalam 365 hari orang perempuan akan rasa happy tau, ataupun suami balik yang lah, abang nak booking lah spa muslimah tu pergi nanti massage, cuci rambut pedicure, manicure pergi, hari Sabtu ni pergi habis anak-anak kita abang jaga, abang susahkan abang tak susah mana pun abang booking, ni kau bayar lah sendiri hahaha panjang. <laughs> dah, tapi tak adalah bana bayar. Ya ke bang? Terima kasih dah bang. Betul. Mitan kita nak sebab dia dah buat banyak kerja untuk kita. Bac dia memang tak pakai kita lipatkan. Pasal nak? Sebab format lipatan tak sama. <laughs> kau gulung-gulung, saya teluk-gulung, betul. Right? <laughs> tapi orang pempan lain, orang pempan dia teliti, yeah? Dan begitu juga Me time satu lagi. Nah yang ambil dia 500. Pergi ajak member-member yang tu semua. Si Mira tu, si Suraya tu pergi ajak pergi berjalan. Pergi shopping. Senang tak umur puan? Tak <tuh> nak. No, no. Siap hantar kita kereta. Belik-belik drive. Eh? Takpe rumah abang <tuh> nyaga. <so> enjoy. Okay. <tuh> Masuk dah rumah. Hari ni adalah momen bersejarah <tuh> bagi kita. Pertama Bersejar. kali dalam rumah. Hari ni tidak ada ibu kamu. <tuh> Kata, bebas, sebebas-bebasnya. Oh, mumpah ni, kau aku tak kenal kau ni. Nampak semua macam ni, aku tuduh. Semua, ustaz nak minum no, kau, belum. Buka main lagi kau. Dekat rumah, dia buka tudung, nak kembang. Pergi mandi! Astaghfirullahaladzim! Satu lorong dengan suara dia tu. Apa mandi ke? Apa ni? Habis satu mandi. Tapi om perempuan oh, saya selalu pesan, marah anak, jangan pindah kat suami. <laughs> suami tak bersalah dalam <laughs> anak. Pergi mandi, kau apalah. Geram, pergi mandi. Assalamualaikum, salam eh ya, abang. Abang ya. dah balik. Apa bising-bising, biasa lah abang, anak kita. Ya, pergi, ya. marah mandi ya. dah. Pergi mandi, pukul berapa, dah pergi mandi. Assalamualaikum, ni sekol ni. Sekol. Sian betul, betul kan? Hanya dulu. Eh? Itu ketika-ketika. <tuk> yeah? Seterusnya tidak. apa? Seterusnya respon. Respon positif pada setiap arahan daripada pihak atasan. Keluar saja perkeliling. Mulai berapa hari bulan. Semua staf tidak dibenarkan begini, begini, begini. Semua staf hendaklah begini, begini. Dan hendaklah mengantar laporan begini. begini. Ayat yang biasa dengar. Korang yang menda ni ikutlah. Kakak dah nak pencet. <tuk> Nah, nampak pun niat tu bagi tahu yang pencen takyah ikut. Tak nyerap? <tuk> Arah untuk semua cuma kau ikut. <tuk> yang boleh ikut lakak dah tak puasalah hantak engkau lah. <tuk> tak eh ikut positif. Sebab kalau kita perlihatkan pun buat apa? Bos ni tanyalah. Ah ini ADO kita, tuan DO kita. Setiap sekela yang keluar tu semua dah bin surat dah dah bincang dah. Bukan tiba-tiba keluar ikut selera sini tak dah bincang. Ikut aja, jangan mungun. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Nih. Okey cik, aduh, tu tiba-tiba rang, rang, saya sakit cik ya. Jadi mungkin, mungkin ceramanya saya enggak bisa lanjut lagi cik. Tapi di sini sebenarnya mau habis. Cuma rang saya sakit banget ya. Ah. Okey cik, itulah tadi. Uh... Mungkin nggak full ya ceramahnya di sini cuy, tapi itu pun sedikit lagi cuy sebenarnya ya, sedikit lagi selesai. Gak tau kenapa orang saya sakit banget gitu ya. <tuh> Mungkin beginilah cuy ya, karena ini berapa hari kita spas, apa ya, pernah kita berapa hari kita nggak ngakak dan tiba-tiba ini ngakak gitu, jadi sakit banget di sini cuy ya. Jadi saya mohon maaf banget ya, saya nggak bisa meneruskan ini. Gak tau baru saat, baru kali ini ya saya mereaksi Ustadz itu nggak nggak full gitu ya. Maksudnya mereaksi video Ustadz yang memang biasanya kita selalu full Ini enggak full, sakit banget cuy Semoga yang Ustadz ulang selalu di video-videonya itu bisa memberikan uh, pengajaran Pengajaran terus menerus kepada kita cuy ya Apa yang Ustadz cakap di setiap videonya itu bisa menjadi pengajaran cuy Pengajaran buat korang dan terpenting pengajaran buat saya juga cuy ya